Mohon tujuh karunia roh kudus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra Dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh kudus pengenalan akan Allah, Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaanmu. Datanglah ya roh Kesalehan bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikanmu dan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin.